Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Awan Official, tentunya. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman atau sahabat-sahabat yang berada di luar sana yang telah klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Semoga channel ini dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat khususnya dalam dunia otomotif. Kali ini kita ada. Beberapa unit yang ready, khususnya bagian kantor, di sini kita hanya mereview berapa DP minimal serta angsurannya, per bulan, dan berapa jangka waktu tertentu dalam proses melakukan pembayarannya. Kali ini, di bagian khususnya di depan saya ini. Karena kantor ini Ada beberapa pembagian Khususnya 15, 15 uh, Klasifikasi 5 yang menggunakan roda 4 Dan 10 yang menggunakan roda 6 Di antara roda 6 Ada juga pembagiannya Ada FE74HD Dan ada juga FESHDX Dan ada juga FE84G Setiap Merek atau FESHDX, kegunaannya untuk apa dan f 74 hd kegunaannya untuk apa, fungsinya apa? Kali ini kita akan membahas di sini khusus mengenai DP-nya ya. Khusus depan saya ini kanter dengan DP 14 jutaan, cicilan 12 jutaan itu persasisnya tanpa menggunakan ba atau uh, tidak include sama sekali teman-teman dapat melakukan atau membawa satu unit. Untuk lebih jelas atau lebih rincinya, silahkan saja di japri nomor saya ke 081374656554 tentunya untuk melakukan konsultasi di bidang otomotif khususnya unit kantor Mitsubishi ya, Motor Indonesia. Nanti kita akan review perbedaannya apa antara FE74 HD Speed dengan FAS Hdx FE84G dan ada juga FE84 SHDX juga. Tentunya dari berbagai macam tipe yang terdapat di bagian kabin khususnya, dia juga ada fungsi tertentu. Misalnya fs Hdx ini mobilnya digunakan untuk jalan aspal atau FE84SHDX kegunanya untuk uh, Pertambangan, perkebunan, dan e, untuk konstruksi Pembawaan-pembawaan yang sepertinya ada tantangan atau hal hal yang lebih berat gitu Maka kita gunakan untuk FL84SHDX Tapi kali ini kita hanya akan membahas DP Awal agar teman-teman dapat membawa satu unit mobil canter ini Untuk dijadikan ladang bisnis atau usaha silakan saja dijapri ke nomor saya 081374656554. Kanter DP 14 jutaan. Cicilannya 12 jutaan per chasis, gitu ya. Sedangkan Pajero Sport itu DP-nya 38 jutaan. Cicilannya 15 jutaan. Satu lagi uh, ada juga Expander Ultimate MTV dan Cross itu DP 23 jutaan Cicilannya 7.324.000 Rupiah dalam jangka 5 tahun Tentunya bagian dalam Teman-teman silahkan untuk saja Di kontak person ke nomor saya 081374656554 Untuk mendapatkan unit ini Silahkan saja Untuk konsultasi Silahkan kami tetap Bersedia Menemani teman-teman yang berluar sana Lanjut Ada juga kami ready stop Unit L300 Ini DP hanya 5 jutaan Cicilannya 5.631.000 Itu per bulan Dalam jangka 5 tahun ya teman-teman Ini sangat bagus sekali Pengeluaran euro Ini digunakan Roda 4 ya Yang saya bilang tadi ini roda 4 Bisa digunakan box Masih banyak lagi stok di bagian belakang tentunya Bagi teman-teman yang ingin konsultasi atau untuk sharing Untuk menanyakan berapa DP baik terhadap mobil expander Mitsubishi Triton atau Pajero Sport silahkan saja di kontak person ke nomor 08374 65, 65 54, karena kita ready beberapa unit yang Mitsubishi Triton ini sangat bagus sekali, elegan untuk dilakukan muatan sawit ini dilakukan oleh pengusaha-pengusaha muda sangat cocok sekali DP 70an Triton dan Pajero Sport warna putih tentunya, wow, kita ready ya Bagi teman-teman yang berminat, jangan ragu-ragu, karena kita ready stop Berapa DP, berapa angsuran per bulan, yang ingin konsultasi silahkan saja di channel air official. Kebetulan kita ada ready stock Makanya kita memberikan informasi Semoga informasi ini sangat bermanfaat Terhadap teman-teman Khususnya untuk mencari mobil impiannya Baik itu mobil Pajero Sport Mobil E300 Unit Counter Expander Kami akan bisa Bantu baik itu proses kredit Maupun cash Silahkan saja di Purson ke nomor 08-13-74-65-6554